banyak kucing, berusuk, gimana? Jadi ibu ya? Yaudah ibu rapain lagi coba bisa nggak? Seperti semula? Itu. Kalau misalkan, kalau bisa, kalau misalkan ya, sompama saya kena. kena komplain, ibu mau tahu jawab? Kamu jawab. Kamu kalau nggak, ini kalau sobek lu yang punjak di sini orang tidak ngerti. Iya, ini saya videoin tenang ya aja. Ya, ya uh. Udah. Kalau ini sobek lu yang punati. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packing-nya beda dari semulanya ini bukan ya. Ini bingungan karena packing-nya, hey. Ini barangnya enggak sesuai. Blok. blok. Masalah bukan barang enggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, ya. apa lu ngomong apa ini mau saya rusak, goblok. Tugas lu pulangin semua orang Oh, gak oh gitu. Oh gitu. Packing-nya enggak rusak ya. Oh gitu. Blok. Ini barangnya enggak sesuai. Ya udah rapihin, Bu, rapiin yeah. hmm. Rapihin. Iya. Udah, rapiin. Barang siapa, main, oh, udh, rapiin. udah rapiin Ya udah Bu. udah. tadi saya goblok? Ya, goblok. Dari tadi ngomong gawang. Gawang. Gawang. Ya udh, luk, goblok ya udah rapiin, bu silahkan silakan bu masa lu orangnya mau barangnya ini gua mau ditipu untung gua buka ya udah silakan bu silakan buka silakan silahkan bu, silakan barangnya kenapa ya udah lu mau itu saya nggak bilang robek ya saya nggak pernah robek, ya. aja Kalau misalkan selleranya ini untuk misalnya ya, ya udah rapetin Bu. Saya nggak apa, kalah ke seller, mau ke sana. Goblok! Nanti aku tidak mau. Orang sana, nunggu aku tunggu, Kalau nggak, gua jangan ngikutin busuk di sini di sana. Ya udah Bu, silakan Bu rapetin Bu. Ini juga nggak ada tadi, ini saksi. Isi ya mau ngetahu sama cuma kirim kan? Ya udah, cuma kita tangkapi saudara lagi barangnya ini pasti. kurirnya nggak ini ya sama sekali nggak ada etikanya sama siapa? Hmm. Silakan katak aja. Iya. Mengganggu gua. Ini dari awal sudah nggak baik banget. Silakan. Silakan. Gini kalau punya ya, ya banyak aja. Paham segera paham. Kamu enggak segera paham sama omongan orang. Darangnya ya. enggak sesuai. Kata dimdim -dim oh, dim -dim dulu. Oh, ngapain orang turun oh, Gobrak kok gobrak. Ya, Ibu. Ya, ya, dia kan lu kan tahu permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini semeh aja gua tahu. Gua tahu ini barang enggak sesuai, enggak mungkin dong gua enggak tahu. Gua ikutkan ngomong. Eee. Oh, gitu. Ya udah. Tapiin, Bu. Tapiin balik sana, bilang orangnya nggak mau, orangnya nggak sesuai terus eh, usah -blog -blog orang gitu ya, kayak diboblok baru paham hmm. tidak gede terdak diboblok-boblokin ngopo, kerjaanmu hmm. dia mau ngeluarin gede dong Lalu lu ngeluarin dari mana blok? Ya udah, tolong dirapiin aja bu, serapi-rapi mungkin. Nah ya, kain, jangan teriakin aku nipu kok, sudah rapikin. Kan ibu kan buka. Iya, Emma, kalau nggak aku buka mana aku tahu gue mau diripu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan Emma, eh. lu gak lihat itu lagi dirapiin? Itu packing packingannya masih begitu kak, ya, sesuai ya, awal kan. dong, sesuai awal. Menang ya disuruh dibuka? dari itu, kenapa dibuka? Nah, Kita nah, bersekolah nggak boleh. Ini pelikuan, namanya pelikuan oh begitu. Oh begitu. Oh begitu. Oh begitu. Oh begitu. Perlakuannya ya. Oke okay, baik. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, perlakuannya sungguh mengerikan ya.